Yo, uh, rasih yes. Wes, kukut ne. <tuk> Modal entek. Wis reso deposit remuk, remuk. Depo aku apa, oke okay. Barang wis kadol kabeh. Ngeslot kalah terus. Piye yeah, gih. Wes, golek ide kudu enek sing didol neh gih. Wes, enake kali rosok kuwi. Ade isak eh dol ijo lecip oleh 5B. enak bila nanti ukur misalnya kalian rosok-grosok aja ngiling-ngiling <SILENCIO> kan ya lor judi menjanjikanmu kekayaan tapi asini judi marak ke WKR Orang enek ceritanya judi, mari enak yang pintu, aneh, atau jadi marik yang jadi ada itu, tujuhal, Atik, oh. Aku gue jual ini. ini jual, deposit, uput, nah ane opona? Iki rasane iki diira rasane. Oke lho juga, juga nyapu. Gitu. Tak gitu, Siap ya semuanya lah turun, nah mau ngerti biro. Mau sudah nanti ini orang nanti Tuh, udah tiba, udah berkurang. Udah kok, woi, woi, Tuh Pak. mendem gua mendem, mendem enak, Pak. ya, ya. Iya, iya. lagi. Gua mendem. Ya hati-hati, alon-alon, kepulan jor tabrak. Ini tidak ada yang terlalu Ini oh okay. Oh, okay. oh Yang okay. oh, okay. oh, okay deh, KTP KTP Rene, Saya atas chip saya satu boleh rokok ada kopi Walaupun main Main yang papa merah, walaupun tubuh Itu rosok ya ki ki rosok kutu kutu kutu Ini pokahmu dikon dene ben kono lapang lah aku tapi utek alam tiba iki ya karena aku ya? aku kalau desa gitu Yo, ya, gue tak tak ini kan lah, dan yang ini mari sehat mulai hidup sehat melancarkan mana kata sokir lancar hidup loh, belasan ngapinnya kan sing lo tapi apa di Hah? Hah? Hah? Hah? Belek, belek. Eh, pisang? Eh, tak gua kok? motor kau Tak candelan tak ini kan loh. Ini candelan ya. Bro nih kita Oh. Wow. Ayo. Iya. Boleh nih.